Istri saya saat itu bilang Abi, kita butuh bisnis yang bisa mengakselerasi kehidupan kita, ya. Dan anda tahu kenapa kita butuh bisnis yang bisa mengakselerasi? Sebelum saya ketemu kangen motor, tapi sekalian, saya itu bisnis macam-macam. Dan ada sebuah kejadian di mana pendek cerita saya tertipu, ya. Saya tertipu project bisnis waktu itu di Papua di Irian, ya pendek cerita itu kurang lebih sekitar 2 miliar 2 miliar saya harus mengembalikan uh, uang ya, orang menelpon saya minta dikembalikan dan seterusnya anda tahu ketika anda di seperti itu gimana stresnya di depan atas panggung sebagai motivator sebagai trainer wow uh, oh, kayaknya keren di rumah bingung pak saya ditagih sebesar 2 miliar sehingga saat itu saya merasa saya sebagai motivator sebagai penulis buku dan seterusnya ini gak bisa kita butuh bisnis yang mengakselerasi dan bisa mempercepat penunasan orang-orang yang ee, ya tertipu tadi Bukan saya yang tipu, saya pun juga korban Tapi gara-gara itu saya harus e, menutupi investasi mereka Lalu, ya akhirnya saya berdoa sama e, istri gitu ya e, Apa nih yang kira-kira bisa? Kita mencoba, kita udah menganalisa bisnis ini, bisnis ini, kita berdoa ya Allah, bagaimana caranya supaya kita bisa segera menunasi tentang ini Eh entah kenapa seorang laki-laki ini kucel kucel kucel dia put tampangnya masih kucel habis ya. karena memang dia ini nggak pernah berhasil di bisnis-bisnis sebelumnya oke okay? karena akhirnya istri saya bilang Abi kenapa nggak coba airnya coba aja siapa tahu bisnis air tanggeng bagus ceri jangan jangan jangan jangan saat itu juga saya panggil seorang yang saya sangat hormati ini bro bisa nggak? Sekarang ketakutan, gua mau beli mesin. Uhe. Gaya doang, gertak. padahal utang banyak, uang kagak punya sebenarnya. Ya. Di saat itu, kalau Anda tahu banyak orang yang nggak tahu ini, saya setiap hari itu makannya hanya nasi sama telur ceplok. Isi saya itu makan kerupuk, itu terjadi di kehidupan saya. Orang tua saya nggak tahu, tapi saya sangat stress. Saya dikejar-kejar orang, 2 miliar. Saya harus menahan. Makan enak. Sampai waktu saya pernah punya supir, dia komplain, oh, makanan telur doang. Padahal majikan juga makan telur ceplok doang. Saking saya punya uangnya saat itu. Eh, dilala teman saya ini, nawarin sebuah bisnis. nawarin sebuah bisnis dengan mesin seharga 40 juta. Saat itu mesin. 40 juta ada masalah, karena dulu itu masih dolar harganya, 4.200 dolar. Kantor belum ada, ya. Saya ingat waktu itu teman saya yang sangat luar biasa ini tanggal 6 Januari itu saya gambar. Saya tunjukkan, 6 Januari datang ya presentasi ke rumah saya. Untuk lebih detail lagi. Di saat itu saya terbuka. Di saat itu saya terbuka. Jadi ini nggak sama kayak MMM yang dulu-dulu itu? Iya. Jadi nggak harus tutup poin belajar setiap bulan? Enggak. Jadi gak harus seimbang kiri kanan baru komisinya keluar. Iya. Jadi kalau ada yang beli mesin ini dapat komisi. Iya. Gitu doang. Wah, ini bukan MLM dong. Ini yang gue cari selama ini. Selimut. Tapi Gaya masih jahit. Bagus. Jahit. Pokoknya gue baru jahit banget. Ya. Nah, begitu saya pelajari market tinggalnya. Wah, ini ngeri saya bilang. Ini ngeri. Satu A. Ya, 1A 2,9, 2A 5,8, dan seterusnya. Wah, ini mengalirkan. Wah, kalau begitu saya kayaknya mau turun gunung lagi nih. Ini bisnis berbeda. Dan sejak saat itu, bapak sekalian, sejak saat itu. Kehidupan saya berangsur-berangsur dan banget sangat cepat berubah dengan sangat-sangat luar biasa. Dan saya mohon Anda plus yang luar biasa. kepada seseorang yang sangat-sangat saya hindari pada awalnya. Ya, saya... <tuh>, terus nih. Tapi sekarang Kalau saya boleh katakan selain keluarga ini Saya, bapak ibu saya, istri, keluarga mertua saya adik saya dan seterusnya Para yang saya ini, saya paling hormati Para yang saya paling cintai Dan saya paling terima kasih ini sekalian mohon klausur luar biasa Untuk para yang kehidupan saya Bapak Teddy Hendrianto Amin Sekarang ke depan gue sudah sangat sangat berubah. Dulu pucel, sekarang kinclong. Ya, kalau saya dari dulu udah kinclong. <tuk> jadi bisa jadi pak, bu ada gak di sini yang merasa dipaksa-paksa untuk datang ke acara hari ini? Ada? Gak usah acung. Ada gak yang sebel ih gue dipaksa-paksa datang ke LCD? <tuk> <tuk> Itu yang <tuk> saya rasakan pak. Tapi suatu hari nanti. Kalau Anda mau terus merendahkan hati Anda belajar sama orang yang mengundang Anda hari ini Karena orang yang mengundang hari ini adalah kepanjangan tangan kami, bagus sekalian sekalian Suatu hari nanti, gak lama dari hari ini, satu sampai tiga tahun maksimal Anda akan berterima kasih kepada orang yang mengundang Anda hari ini Suatu so, pertama kepada orang yang mengundang Anda siap siap, siap, siap. Saya gue pikirkan ya. nanti, mau usah gengsi gengsi ya Biar gak gengsi Tangan kanan anda, hai. hai. Tangan kanan, halo. Ikuti saya, ya. sapa sebelah kanan anda. Kamu, no, bu. <tuk> Gamparnya agak kenceng biar bangku ini mulai ngantuk ya. Kamu, ya. no, bu. <tuk> Kurang kenceng. Siapa? halo pembalasan tadi kan tampoknya kenceng banget tuh ya sekarang hit harder oke okay? dan biasanya pembalasan jauh lebih sadis siap Baby, semua, kebetulan buat kita